Habib, itu katanya kalau orang sholawat tapi riak tetap diterima sama Allah ya? Iya. Sholawat tapi riak tetap diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Bukan karena yang baca riak, tapi karena kemuliaan sholawatnya. Seakan-akan begitu kita sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Allah tidak peduli siapapun yang sholawat, sekalipun dia seperti apa keadaannya, tapi dia sholawat. Maka Allah Ta'ala akan berikan hadiah untuk dia semakin ikhlas, semakin istimewa hadiahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi riak pun tetap dapat kok bisa ya riak tapi dapat saya kasih, contoh, saya kasih contoh saya sama Gus Ajir kan temen dari pondok Jadi sama di pondok dulu kita temen oh saya sama Gus Ajir deket akrab tiba-tiba ada orang datang kemudian muji-muji Gus Ajir depan saya, saya seneng gak? seneng toh temen akrab kok mah enggak ini kurang kopi berarti jadi saya sama Gus Ajir itu temen akrab kemudian ada orang datang kepada saya muji-muji Gus Ajir saya seneng enggak? seneng tapi orang itu muji-muji Gus Ajir niatnya enggak ikhlas. saya enggak peduli, tetap saya seneng Kenapa? karena dia muji orang yang saya sukai bener apa enggak? Allah, dengan Rasulullah seperti itu, begitu kamu muji Nabi Muhammad dengan salawat, lo gak peduli sama kamu, lo gak peduli niatmu apa. Tiba, tiba lo senang karena kamu sudah memuji kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Selesai, akhirnya salawat itu luar luar biasa.